Dari kecil, cerita-cerita gue cuma tiga Satu, bidang olahraga Terus kedua, gue suka musik Ketiga, ya gue suka bisnis Gue gak ngerti main game Gue gak ngerti otomotif Gue gak ngerti Yang lain-lain gue gak, ngerti, gak ada yang ngerti Orang tua gue tuh gak pernah ngizinin Gue main musik sebenarnya, Karena memang mereka tidak ada yang hidup di musik Keluarga gue juga gak ada turunan musik sama sekali Kalau gue mau hobi, bisa jalanin hobi gue Ya nilai gue masih bagus Karena nyokap gue tuh syaratnya dari kecil itu cuman Gak ngamain anak orang Lo gak masuk penjara, nilai lo bagus. Sama lo pulang ke rumah tiap hari. Pas kuliah, gue mau ke Tuhan tuh kayak gini, Tuhan, gue nih suka banget main musik. Tuhan, misalnya kalau memang Tuhan mau taruh saya di dalam ranah ini, tolong kasih saya petunjuk. Cuman kalau memang jalan saya gak di sini, Tuhan, tolong tutup semua. I do my part. Ya, gue bikin lagu, kursus musik bergaul sama dunia musik. Gue ngambil langsung double degree, itu juga demi gue gak dikirim ke luar negeri. Dari tahun 2001-2005, which is 4 tahunan ya. Itu kita kasih ke label-label semua, ditolak semua. Dari pertama kali bikin lagu, sampai terakhir, gak sampe 10 kali, dalam 4 tahun gue manggung. sampai akhirnya sebelum, gue hampir lulus nih. Jadi gue tinggal terusin keluar. Minus 14 hari sebelum gue berangkat gitu, Semua udah diurus Dan lo tau apa yang terjadi Semua label nerima kita Tanpa terkecuali Itu udah pasti bukan gue yang jago jo. Karena gue gak bakal bisa bikin apa-apa Bisa-bisa dapetin itu semua Dengan kekuatan kita berlima sendiri Sama manajer gue berenam nggak mungkin Itu ya memang ya Tuhan udah kasih Eh lo udah pas Nih gue kasih jalan Gue basically kalau berdoa sama Tuhan Yesus Gue sama sekali kayak Gak ada yang kusyuk atau apa Atau apa sih Gue berdoa sama Tuhan tuh kayak ngomong sama bokap gue Karena memang menurut gue Tuhan tuh ya bokap gue Ketika lo mintanya gak ngoyo Dan sesuai dengan talenta lo Sesuai dengan apa yang rencanain Tuhan Lo pasti dibukain jalan kok Lo start dari apa yang lo suka Lo cari peluang di apa yang lo suka Lo mesti tahu talenta lo Tujuan Tuhan tuh ngelahirin lu di dunia tuh apa sih? Gue Bams, ini aku dan sebuah cerita.